bagi yang sudah mensubscribe channel ini Bang Mimin selalu mendoakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan apapun yang dilakukan semoga lancar dan diberikan kemudahan amin baiklah bersama-sama dimanapun Anda berada untuk mengawali dan menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan informasi dan tentunya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Kagabar pertama, persahabat, kita awali dengan cidukan vitamin bahagia di malam Jum'at. Rutinitas Papa Bilar itu main sepak bola bersama tim Toba Boys. Wah, terlihat sahabat Papa Bilar tentunya lagi di dalam lapangan, masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus untuk babi. mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kita selalu kagum dan bangga dengan idol kesayangan kita yang banyak sekali orang-orang baik yang selalu mensupport Rizky Bilar. Masya Allah, banget ya! Tentunya, kita sebagai fans sejati, tahan tahan mendoakan yang terbaik untuk Leslar Family. Di postingan ini pun, tentunya banyak sekali tersangka, ya tanggapan, komentar yang diberikan dari akun Instagram. Seni Skor Susanti887 mengatakan Tumben, Wawan kecolongan biasanya udah nongkrong WKWK <laughs> Ini tuh kita juga persahabat ya Biasanya ada mas Wawan Yang tentunya nongkrong Mantengin Papa Bilar Sepertinya kecolongan nih persahabat ya Tentunya kita doakan terbaik saja Mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan Kemudian persahabat disimak juga Persahabat ya ini info dari SJTV yang mana memposting foto para baby. Wah, wow, masya Allah banget ya, baby baby yang sangat menggemaskan. Di antaranya ada baby Amina, baby Raifa, baby Leslar Abang El, baby Gala, dan baby Ryanza. Wah, wow, masya Allah pokoknya, mereka sangat lucu dan sangat menggemaskan. Dan kita lihat persahabat ya, James Baby tahun 2021, itu dimenangkan oleh Tania Putri Onsu. Dan ada sebuah pertanyaan, siapa yang akan bawa pulang piala penghargaan di tahun 2022 nominasi Judges Baby tahun 2022 ini? Di antaranya ada Abang L. Ini Mah Gasken, persahabat ya mudah-mudahan Baby ada rezekinya bisa membawa piala penghargaan Infotainment Award 2022. Amin. Kita selaku fans sejati, mudah-mudahan tetap kompak dan solid ya dukung Baby L. Di infotainment World 2022 Dalam nominasi George's Baby tahun 2022 Kemudian juga persahabat Simang di unggahan Bunda Lesti Kejora, ini tiga jam yang lalu Sepertinya persahabat ya Bunda Lesti tentunya ti Belum tidur di tiga jam yang lalu Sepertiga malam persahabat Memposting atau beri post kembali Unggahan dari Kak Risa Naika Wow, Masya Allah Ini postingan foto tangannya Abang L yang lagi menggenggam sehat-sehat terus ya itu sebuah kalimat doa nih persahabatnya, Masya Allah mudah-mudahan doa baiknya diinjabkan dan kabulkan BBL selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Amin kemudian juga persahabat disimak ya di tentunya unggah si Johnny Barbar mengunggah video Abang L yang lagi asik main malam nih persahabatnya Tentunya semuanya dibikin salpok dengan kakinya Abang Fatih yang masuk piring Aduh, Masya Allah ini gemes banget persahabat Kita lihat juga di kalimat komentar, disini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Instagram Dewi, Anaskor4556 mengatakan Masya Allah, lucu sekali kamu na, Aduh Masya Allah banget ya Emang sangat menggemaskan sekali Abang L. Dan kita lihat juga tanggapan lain dari dua mengatakan Lama-lama nanti Fatih mau ngambil jeruk, keliru ngambil kakinya Gemes banget sih, aduh Masya Allah banget ya Semuanya gemes melihat Abang El Apalagi sampai kakinya Abang Fatih tuh masih piring bersama Aduh Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa Yang kita dapatkan langsung disuguh oleh Abang Fatih ya Dengan aksi lucunya Kemudian bersama disimak juga juga diunggah pub dance yang 4 hari yang lalu Puff Dance berada di kota Medan dan jumpa kangen Wah, wow, Insya Allah Sehat-sehat terus untuk keluarga di Medan Tentunya kita juga selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar Semoga Idola kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan Amin, Ya Rabbal Alamin Dan selanjutnya persahabat, Bang Imin akan menginfokan mengenai polling online sementara The Master Melon Celebrities 2022 Tak henti-hentinya Bang Mimin akan selalu mengupdate persahabatnya untuk polling sementara kita simak persahabat di pagi hari ini Idol kesenangan kita masih berada di nomor 2 dengan voting 9479 votes di nomor pertama Rangga Azab dengan voting 10468 votes terus bersaing Pembang Bilar dan Rangga Azab kita sebagai warga Konoha terus dukung persahabatnya mudah-mudahan Papa Bilar bisa menjadi pemenang The Most Karming Melon well Celebrities 2022. Dan selanjutnya disimak juga bersahabat di Lostari. Lethal Lovers 2. Di sini juga ada sebuah kabar yang kita dapatkan. Sebelumnya ada sebuah kalimat DM dari Papa B. Disitu mengatakan tim saya juga sudah hubungi mereka kemarin kok. Ini mengenai Tribun Jatim bersahabat dia yang meminta maaf. Dan kita lihat di sebuah kalimat, si tribun jati minta maaf karena kemarin langsung dihubungin sama tim LA ya, bukan karena ada yang nelpon Lah, buang ada orang yang ngelepon tribun, langsung ditutup teleponnya, weka, -weka lucu terpingkal-pingkal selalu, cakep katanya dia, situ situ orang bohong melulu. Aduh, Masya Allah banget ya, tentunya kita semua dibikin bangga dengan tim yang bergerak secara diam-diam. Tidak perlu berkuali-kuali, bersahabat ya Idola kesengan kita memang selalu the best Mudah-mudahan Ini juga selalu menjadi pelajaran ya Untuk semuanya, terkhusus media-media Yang membuat artikel dan berita Yang tidak sesuai atau bukan tentunya Aslinya, bukan real Ini harus berhati-hati Karena untuk semuanya, bersahabat Kalau berita bohong Dan bisa menyakiti hati seseorang itu bakal tentunya bisa menjadi perkara, persahabat ya jadi jangan sampai jari cemari kita juga, persahabat ya bersosial media bisa merugikan orang lain tetap berhati-hati kita sebagai fans sejati harusnya selalu support dan selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan pastinya kita juga mesti menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di hari ini, di Jumat yang berkah ini mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia dan semoga kita mendapatkan kabar baik hari ini. Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar? Meminum ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.